Halo halo halo guys kembali lagi di channel youtube aku Niken Journey di video kali ini aku mau ngajak kalian nih untuk merapat dan berbicara tentang negara Baltik Apa sih Baltik itu? Baltik merupakan negara bagian Eropa Utara yang terletak di Laut Baltik yaitu contohnya Finland, Sweden dan Estonia atau Tallinn Nah sekarang yang mau kita bahas ini negara Tallinn atau Estonia Tallinn merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Estonia teman-teman dan negara Estonia ini diapit oleh negara Finlandia dan negara Swedia. dan mereka itu saling berdekatan loh negaranya apalagi sama Rusia Mungkin selama ini yang kita tahu negara Eropa itu meliputi Paris, Itali, Amsterdam, dan lain-lain Padahal sebenarnya ada negara Eropa yang nggak pernah kita tahu Tapi itu juga sangat indah Salah satunya adalah Tallinn di Estonia ini teman-teman Kalau kalian menjelajahi talim, aku yakin banget deh, Kak. pasti kalian bakalan bahagia. Karena apa? Karena kalian pun merasa kembali ke masa lampau, yaitu menelusuri jalan-jalan sempit, berbatu besar, dengan rumah yang berarsitektur, gereja yang tua, yang antik, hingga menara penjaga kerajaan yang unik. Pokoknya banyak hal deh yang dapat kamu lakukan di kota cantik itu gak bakalan nyesel deh Tidak hanya itu guys, tapi kalian tuh juga dapat melihat kehidupan yang terhadap di kota eksternya itu adalah pertunjukan di kota tali itu unik banget kan dengan dress-dressnya yang klasik kayak gitu hehe kalau di Indonesia bisa kita sebut pengamen tuh kayak gitu tapi jangan salah deh kalian di sana mereka tuh lebih berkelas yaitu pakai alat musik pakai dress yang cantik tapi dibayarnya pun juga sama uang receh itu Bisa kamu lihat kan di sana kayak gitu. Nah itu merupakan budaya atau pertunjukannya di sana teman-teman. Biasanya banyak orang yang rekam video, foto-foto sama mereka gitu. yaitu dengar-dengar sih e, kamu dapat menikmati kuliner abad pertengahan lengkap dengan suasana abad pertengahannya juga hanya diterangi dengan sebuah lilin kamu akan dilayani oleh pelayan yang berpakaian abad pertengahan jadi itu kamu seolah-olah diajak ke masa lampau banget gitu loh dengan makanan Estonia yang sebagian besar daging dan acar timun Di sana juga guys, kalian tuh bakalan ketemu yang namanya lorong Lorongnya namanya Lorong Saint Catherine Lorong itu adalah lorong yang menyerupai bangunan lama gitu deh Yaitu lengkap dengan batu-batu raksasa yang terpasang di dinding Jadi itu kayak bangunan di abad pertengahan gitu loh karena nih guys kalian tertarik kan sampai habis ya dan jangan miskin kalau kalian suka video ini Tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Karena ini adalah video di pengalaman pribadi. Terima kasih.